Cepet yang dulu Iya Oke okay. nah. ya. Empatnya gede banget nah, harinya lagi nggak hujan Tuh bisa main-main gitu itu ada apa ya di sana main-alarm ya chef let's check it out Hello. Itu guys. Itu tempatnya. sendiri di sana ada tempat main gitu. Anak-anak bisa main. Itu kata katakinan mushroom house. Oke. Okay. tempatnya luas kita bisa lari-larian. Ya, Manis. Jadi di, rumah. Nah. Jadi di sini tuh kita bisa main, ada tempat mainnya tuh. Rabbit, dah hobbit, yuk kita ke rabbit, dah hobbit. Tuh tempatnya, ada beberapa spot kayak gitu. Om recording you sini biasanya ada tupai yang sering lewat sama monyet. No, oh, Coba kan? duduk di sini sini, Mama potas sini. sini. Eh, duduk situ ya. Ada peraturannya di rumah Rabbit the Hobbit. Kita masuk ya, kita mau lihat dan kasih makan kelinci. Iya, halo Bapak, selamat sore. selamat sore. Bapak siapa ini? Hai Ridwan. Ridwan. Ya, hati-hati bu. Iya, thank you. Sini. Ini pakannya saya. Oh pertama-tama kita dikasih makanan kelincinya. Yeah. Makasih Selamat, pak. pak. Oh sini, iya. Soalnya masih basah, jadi di kandang. Masih oh iya. Soalnya lewat kan sini, lewat sini. Berusaha iya, seharian hujan ya. <laughs> eh hey, Putri kinan kamu pakai maskernya kenapa begini? <laughs> Ini namanya Princess kinan Bapak. Oh, iya, oh, di sini kita mau ngasih makan kelinci Tuh lihat jalanannya tuh enak banget kan? Tuh langsung di pinggir gunung, pinggir tebing ya. Besinya ada berapa ya? Kita lihat dulu. Dulu lihat rumah kelincinya lucu banget. Tuh di sana. Ampun, lucu banget. Kelincinya ada berapa, Pak? Ada. dua 20, cuma 9, di sini 9 di sana di stok. Oh. 11. Ini kelincinya jenis apa? Ini campuran ini. Campuran ya. ya. Kelincinya ada namanya nggak Pak? namanya enggak ada. So, udah kalau gitu dikasih nama namanya si Bombong yeah. sama si Bimbim. -Bim. dia makan apa? tuh di sini kita bisa ngasih makan kelincinya. tuh Guardian senang banget bisa ngasih makan kelincinya. Kecilnya ada berapa, Jan? I don't know. Hai kelinci. Kamu ngapain di situ? Eh. Oh. Kucingnya duduk, duduk banget ya. Lumpy, too many to the same. Warnanya ada apa aja? Never. I can, see, color. I can see a black one. Ah, huh? black one? Ya, duduk, -duduk banget oh, dia, ya dia. <laughs> ada orang okay. Oh, hello. Do you, want this? Do you want this? you don't want this? You Dia tinggal on Dia makannya apa sih? Dia makannya apa? hah? Right itu Tuh-tuh tuh rumah. Rumah, rumah ada Hobbitnya tuh lihat tuh. Cantik banget, kan? Tuh disana kita bisa lihat pemandangan lihat tuh kelinci jadi bisa jalan-jalan situ ya ampun kayak impian aku banget ya punya rumah kelinci kayak gini tuh lihat tuh oke okay. no in there look at ke mana ya kata puskeskina? Iya tuh tempatnya enak banget kan. Di sana juga udah kayak bekas makan git. Lihat tuh prosesnya ngapain tak tak tak tak eh ayo kita foto di situ nih rumah habib tuh lihat tuh mana ini apa nih tulisannya nih he tahukah kamu rumput akan semakin indah bila tidak diinjak terima kasih diingatkan tuh The monkeys aren't here because they're over there. makasih bapak, kasih, kasih, sukses buat PR Pemilih channel. makasih bapak, sama-sama. iya. jadi, wah tempatnya enak banget ya. tuh lihat, buat yang mau manis-manis kayak aku. karena kita udah kesorean jadi udah gelap gitu tuh. Tapi jadi malah lebih cantik karena jadi banyak. Banyak apa bang? Lampu-lampu, uh. ya yes, kan? Yes. That. Huh? No, cannot. It's already night. It's already closed. Tuh cantik banget kan cahayanya? Enggak lari, enggak lari ya Kalau udah malam itu kita bisa duduk-duduk di sini, ya kan? tuh manis nih tempatnya tuh cantik banget kan karena udah malam jadi lampu-lampunya udah pada hidup abang lagi ngelamunin siapa Apa? tuh kenapa jadi lampu-lampunya udah pada hidup. Wow. Kita lihat ya ada jalan apa di sini. Oh. Ada kentang. Ada yang mau kentang? Ada Kentangnya berapaan? Yes, iya, no. Look at this. Lihat tuh, Sasinan pengen wow. banget kentang tornado. Tuh. Tuh, suasananya kalau malam seru kan tuh uh, pohonnya gede-gede banget, dingin dingin banget tuh, suasananya kalau malam ini pada ngajarin kucing, kalau malam kucingnya pada bobo-bobo -bo -bobo tuh, tuh pohon-pohonnya seru, uh, seru di sini ada ada kerunya Family channel mbak Pipit sini ada mbak Rusky hahaha uh